you <laughs> be Barusan diluruskan semuanya. setengah, sekolah hari ini sampai tidak hadir semuanya hadir bu semuanya hadir Alhamdulillah baik anak-anak ibu guru bersara dengan kehadirannya hari ini tetap dipertahankan dan pelajarannya ditingkatkan anak-anakku ibu guru mau melihat keragiannya coba Bagiannya dilakukan dulu sebelum kita belajar. Coba, sedil yang melanjutkan bagiannya. Sebelum kita mulai materi ini, kita awali dulu dengan bacaan doa baca doa silakan baca doanya dibaca Ibu guru setiap hari menekankan tentang kerapian cara berpakaian supaya kalau kita selalu rapi dan enak cara belajarnya. Jadi tolong diperhatikan itu setiap saat saat kita harus rapi ya datang ke sekolah harus rapi. Selain itu sebelum kita memasuki materi pelajaran ini. guru mau menanyakan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari dulu yaitu tentang salat. Apakah di antara kalian sudah ada yang menghafal bacaan salatnya? Coba katakan tangan yang menghafal bacaan salat. Waduh, luar biasa itu utamakan dulu. Guru lain dengan yang telah 4. Eh, asal sekarang karena baru beberapa hari yang lalu ibu sampaikan bahwa kelas seperti ini harus menghafal bacaan sholat. Ternyata alhamdulillah sudah pada menghafal. Cuma ibu juga ingatkan Dina bagi yang belum lancar cara membacanya, kita belajar memperlancar cara membacanya. Anak-anak materi sekarang yang kita pelajari yaitu tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat. Jadi, ada kana harus tahu bahwasanya warung salat itu harus memiliki perilaku. Bukan cuma apa bermain saja sana, memiliki perilaku. Salat juga memiliki aturan yaitu harus memiliki aturan eh, dalam salat Sebentar ibu guru akan menayangkan satu video. Anak-anak harus menyimak baik-baik video itu, ya, menyimak baik-baik, yaitu kalau perlu kita catat, kita catat ini video yang sebentar ibu tayangkan catat di bukunya. Jadi setelah sampai di rumah bisa kita pelajari bisa kita baca berulang supaya pertemuan. Wah, karena Imam belajar. Ibu kurangkan akan tapi video Lalu secara setara lurus dan Pak. Tulis, jangan Selanjutnya Imam memulai sholat dan diikuti oleh makhluknya Bilis, hingga selesai. Kerapat sholat Imam dan akum filat yang selalu koma. Ketokapan sholat tersebut ya Pak kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kerja tapi energetikasi orang Ketika waktu kerja tapi juga Orang yang kompak tidak akan hidup-hidup sapa Mengobrol dan terdiri Selain itu, tidak boleh juga ada sebagian anak yang bekerja tapi Tetapi sebagian lainnya malas-malasan Semua harus saling berlalu-berlalu Agar tugas kerja tapi selesai dengan baik. Kemudian, dalam sholat berjamaah imam selalu diikuti oleh makhluknya. Oleh ya, sebab itu, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka akan memahami barita ketua kelompok. Mulai dari takdir, rupu, sujud, tajadud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi oleh makhluknya. Pajak sholat imam benar, harus diikuti oleh matanya. Makmum tidak boleh mendampingi tidak sang yang sangat sangat sangat 子拉柄的都是嫣次<音楽><音楽><音楽> Ya, secara teori memang ini pada awalnya kan dia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 video Baiklah anak, anak semuanya. Dengan selesainya Ibu Guru tadi menayangkan video, Ibu Guru rasa di antara kalian sudah ada yang bisa memberikan penjelasan tentang video itu. Bahwa video itu Bagaimana? Yang anak-anak. karena video tadi itu menceritakan tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat. Terus tentang kebajikan terhadap sesama. Bagaimana anak-anakku? Sudah ada yang bisa memberi komentar? Video saya tadi, atau memberikan suatu pertanyaan kepada Ibu Guru tentang video tadi. Coba, siapa yang tidak nah, bentuk kelompok? Coba, coba bentuk kelompok dulu, bentuk kelompok. And oh, no. kekompakan dalam salat. Cara melatih kekompakan dalam salat itu, ya untuk untuk melihat dan untuk caranya untuk kekompakan kita harus laksanakan yaitu salat berjamaah. Karena kekompakan tidak bisa terjadi apabila kita tidak salat berjamaah. <tuh -tuh. Ya, kebutuhan dulu untuk berdamai. Salam, salam harus diakhiri Dengan salam. Apakah di setiap salat itu harus diakhiri dengan salam? Jawabannya adalah ya, salat apapun yang kita laksanakan, baik itu salat wajib, baik salat sunnah, salat yang salat. soalnya itu sangat penting bagi umat muslim itu Coba kamu coba itu aja biar gerah. Coba pambu, selamat tidur. Aku bisa. Jangan kita banyak. dari pelajaran ini tolong perhatikan apa saja yang guru pesankan kepada anak-anak semuanya yaitu meningkatkan mutu belajarnya tidak usah terlalu banyak lain setelah sampai di rumah tapi setelah sampai di rumah anak-anakku yang ibu guru sayangi ulangi lagi pelajaran yang hari ini kita dapatkan di sekolah kita pelajari di rumah supaya pelajaran yang diberikan apa pelajaran yang diberikan dapat, dapat kita ketahui semuanya karena kita rajin belajar tidak usah terlalu banyak main karena banyak main itu tidak ada yang manfaatnya nah. kalau banyak main kita kalau rajin belajarlah insyaallah apa yang anak-anakku cita-citakan? Apa tercapai? Ya, anak. Kunci kesuksesan itu anak-anak adanya apa? Kita belajar, belajar dan belajar. Bukan main-main saja. Jadi, ibu guru berharap pelajaran hari ini yang kita dapatkan di bangku di sekolah supaya sampai di rumah nak, ulangi-ulangi Dina, di ulangi-ulangi belajarannya Dina. Iya. Jadi bagi yang belum lancar cara membacanya Ibu juga harapkan Supaya nak, ragi-ragi Belajar membaca kok Supaya Artinya tidak susah Kalau disuruh membaca Tidak lagi dikatakan Ibu guru Saya belum bisa membaca bu Jadi ya, kapan kita baru bisa kita membaca nak. Jadi tolong Tidak semua cara-cara gina belajar kena sampai di rumah karena waktu di rumah lebih banyak ketimbang di sekolah akhir dari pelajaran ini yaitu kes apa kesimpulan pelajaran ini yaitu tentang berlatihmu yang mencerminkan pemahaman ibadah salat di dalam berlaku itu banyak yang berlatih secara bersikap cara soloknya ya kata cara sholatnya Bagaimana kecukupannya? Inilah kesimpulan pelajaran hari ini. Baik anak-anak, kita akhiri dengan bacaan doa pulang. Bacaan doa. Baca. Bibi.